Baiklah para sahabat, -sahabat selalu pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. kabar pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial dari Rizky Miller yang mana berfoto bareng Big Boss nih persahabat ya yang membantu untuk pengurusan mobil hadiah yang akan diberikan mereka riski Bilar untuk Lesti Masya Allah persahabat ya semuanya lancar Tentunya bangga minta bantuan Kak Vito persahabat ya Masya Allah luar biasa Tentunya mudah-mudahan Niat baik dari idola kita selalu Dilancarkan amin ya robbal alamin Dan kita lihat persahabat Yang tersebut telah teripost oleh akun Leslar.lovers banyak tanggapan Hingga komentar dalam postingan tersebut Salah satunya dari akun Instagram Gianni Solastri Mengatakan Masya Allah, tabarakallah Deng Lesti di kotanya dapat hadiah yang fantastik, mobil Mercy terbaru, jam rolex, patut disyukuri. Di sisi lain, akibat pandemi ini, banyak yang susah PHK dan sebagainya. Terus senang Neng lasti lihatnya, kabita baik banget, tangka calon suami yang oke. Okay. Masya Allah, luar biasa ya tentunya harus selalu bersyukur dan selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan bersahabat. Ya, doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan yang mana di sini ada sebuah komentar suruh takdown katanya persahabat ya yang mana video Rizky Bilo memakai baju Tarzan ada komentar dari Nana Kurniawan 55 mengatakan don yo soalnya tadi Pak Otis ngedm salah satu akun yang nge-up yang pakai baju Tarzan suruh di don persahabat ya lagi-lagi kata takdown kembali muncul di tentunya warga Konoha persahabat ya Tetapi tetap kita ikuti persahabatnya demi kebaikan bersama mudah-mudahan saja Tentunya kita selalu diberikan kejutan yang bahagia Berikutnya kita lihat juga persahabat ada info bahagia langsung dari Bu Harsiwi Yang mana hari Minggu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Ada konser amal Indonesia Tangguh Tanggal 8, 2021 Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Jam 1 sejam ya Tentunya kita bersama-sama Untuk menyaksikan acara tersebut Karena idola kita akan Hadir dalam acara tersebut Komplit ya Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk berikutnya Kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari Ayah Kejora Dan postingan foto bersama Kak Ferdinand luar biasa, Masya Allah persahabatnya ini ketika di acara kemarin, syuting cinta di Leslar, dan ada kalimat yang dituliskan oleh Ayah kejora, Biasanya saya cuma bisa nonton beliau di TV. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ternyata aslinya baik dan ramah banget. Sehat selalu Abang Ferdian Setiani, semoga makin sukses. Amin. akan terus bersahabat ya. Saling support, saling doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Sang Mama yang mana semalam Mama Redi mengunggah foto cantik Lesti Kejora Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Berupa ucapan selamat ulang tahun persahabat di ya. disitu Mama Redi mengatakan Barakallah fi umrik tanah Lesti Kejora Tetaplah jadi orang yang rendah hati Dan jadi diri, diri sendiri Selalu bahagia dan ceria Amin Masya Allah doa tulus diberikan dari sang ibunda Ada jawaban komentar tentunya Dari ayah Kejora ya Disitu mengatakan Amin Masya Allah, luar biasa dukungan support hingga doa selalu diberikan dari kedua orang tua. Mudah-mudahan saja Deddy Lesti selalu banyak yang mendoakan hingga mendukung mensupport hubungannya bersama Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini, kita ada sebuah unggahan spesial. Para sahabat, ya, semalam pun ada kabar bahagia, Abang Adlin. Tentunya semalam melaksanakan acara tunangan Masya Allah sahabat Tentunya di sini kita lihat kebahagiaan yang dirasakan oleh Bang Adlin Tentunya kita juga merasakannya Pak sahabat Yang sebagai keluarga besar Leslar Tentu kita harus membuat undoakan yang terbaik juga Buat Bang Adlin mudah-mudahan lancar tentunya sampai hari H Dan ini ada sesuatu kejutan Pak sahabat ya. Tentunya bareng bosnya sendiri nih, untuk acara pernikahan Masya Allah dan Allah, luar biasa Mudah-mudahan semuanya lancar dan disukseskan Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Leslar Anus Khursa ada kalimat caption juga yang tuliskan, kongres Bang Adlin, lancar sampai hari Haya, amin Tentunya luar biasa, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar mas sahabat, ya dan kita lihat juga bersahabat, ada sebuah kalimat komentar yang diberikan. yakni dari akun pipihan skornya Vivi mengatakan Ciesar wabai jengsi naruto, lancar juga ya bar, sampai hari ha amin. <laughs> Bisa barangkan gitu nih bersahabat ya, mudah-mudahan saja tentunya ada kejutan yang kita dapatkan dari keluarga Leslar. Berikutnya kita lihat, bersahabat, dari sebuah unggahan spesial semalam nih, Rizky Bilar bareng Bos TV nih. Pak Otis, Masya Allah, dukungan juga selalu diberikan dari bos besar, Pak Sahabat, ya, Bos-Bos TV. Yang pertama, Pak Otis dan Ibu Harsiwi Ahmad, Sahabat ya, selalu tentunya mendukung penuh dengan tulus yang mana tentunya mudah-mudahan dengan kelancaran, Acara pernikahan Leslar kita patut bangga, persahabat ya bahwa di balik kelancaran tersebut ada dukungan yang sangat luar biasa dari orang-orang hebat. Unggahan tersebut juga telah diunggah oleh akun Instagram Leslar Tiga kalimat, -kalimat juga yang dituliskan. Alhamdulillah lancar, tapi acaranya hari ini ya bang. Ya teruskiwilar. Bismillah lancar terus acara-acara berikutnya. Amin ya Allah. Masya Allah. Luar biasa persahabat ya tentunya kita berdoa mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan untuk oh, rangkaian pernikahan idola kesayangan kita dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan yang mana di sini kita lihat nih guys jadi lesti baru muncul persahabat ya yang mana ini cute banget ketika jalan bareng mencoba mobil baru nih masya allah dengan sulit so banget lesti tentunya mengatakan makasih kakak dengan manjanya persahabatnya luar biasa kita patut bangga dan bahagia mengenolaan mereka dan mudah-mudahan mereka selalu menjadi inspirasi untuk kita semua dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar persahabatnya ada komentar dari akun putri anscorch CBK mengatakan kenapa ig sdd gak muncul ya di aku ada yang tahu gitu kenapa <laughs> kita lihat banyak beberapa jawaban komentar ada komentar dari akun Safiyalil mengatakan sama nih IGS, Dede juga nggak muncul, kenapa ya? Tuh persahabatnya banyak sekali. Tentunya yang tidak muncul nih IGS tidak lesti di akun Instagram kita persahabatnya. Ada juga komentar lain dari akun Instagram Putri CBK lagi mengatakan, oh sama ya, mungkin lagi ada gangguan di beberapa IG ya Mbak. Tentunya pasti persahabatnya tentunya kita dukung saja mudah-mudah ada kejutan dan kabar bahagia yang kita dapatkan dan kita terus kompak dan solid persahabatnya selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar dan selanjutnya prasabat kita lihat kemarin ada Lesti mengunggah sebuah postingan foto kemesraan bersama Rizky Bilar dan kita lihat persahabatnya luar biasa yang like nya sudah satu juta dan kita lihat di sini ada komentar dari Mama Iis tersahabat ya Isna mengatakan dalam kolom komentar Happy birthday kapan-kapan Mama ikut ya naik mobilnya udah canggih kan nyetirnya sehat-sehat dan bahagia selalu dalam berkah Allah selalu jaga dedek ya eh rizki bilar masya Allah tentunya Mama Iis juga selalu mendukung tersahabat ya untuk tentunya hubungan lesti dan rizki bilar selain Mama Iis tentunya Rizky Bilar pun ikut berkomentar masa sahabat kita lihat di sini ada komentar Rizky Bilar, di situ mengatakan si anak baik yang selalu bersyukur karena pantas mendapatkan apa yang kamu dapatkan sekarang, Masya Allah. Luar biasa persahabatnya kita lihat juga. Selanjutnya, untung bukan plat asli, main pos-pos aja. <gih> Ini cute banget yang selalu membuat kita bahagia dan bangga. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan hari ini. Tetap stay tune di channel ini Pak sahabat ya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagi ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.